Awal muasal bapak mulai bisa beatbox apa nih cara nyenengin anak ayah yang baik. Sini mikanya, ini bisa dibaca atau siapa nggak bisa dibaca? Nah ya baca nih. Ah, becepetus cepetah asau Alright guys, balik lagi sama gue Raffi di channel Rafika Biang. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua baik-baik aja, yang lagi kerja, yang lagi aktivitas, yang lagi males, yang lagi galau. Semoga semuanya terhibur ya. So, sebelum itu, jangan lupa dong di like, comment, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu, dan channel gue berkembang. Dan jangan lupa di follow akun sosial media gue, semuanya ada di kolom deskripsi. Langsung aja kita reaction, ada video-video konyol apa hari ini? Tapi gue mau cerita dulu nih Belakangan ya Kayaknya Negara kita tuh lagi kagak baik-baik aja gitu ya Urusan pajak Urusan politik Macem-macem dah Semoga kita semua dilindungi ya Tidak ada masalah lagi semoga ya Di negara kita ini ya Tapi kayaknya mustahil <tuh> Jadi alangkah lebih baiknya dibanding kita ber sedih-sedih, berpikir negatif mending kita langsung aja nonton reaction biar bisa ketawa aja gitu iya gak sih langsung aja reaction oke ini dia instagram gua kalian boleh banget nih di follow akun gua boleh sekali biar gua jadi apa tuh namanya ya snap, snapgram, snapgram gak tuh Biar jadi influencer, susah banget sih gue mikir itu anjing. Influencer ya, ini boleh banget. Langsung aja, ini udah ada beberapa video yang sudah gue tandain ya. Ini dia videonya, kita mulai dari atas, apa dari bawah nih? Kita mulai dari bawah dulu kali ya. Ada hal konyol apa di Instagram hari ini ya? Udah nyerah perawatan Udah nyerah perawatan guys katanya tuh Bang Rian aslinya ramah banget Sopan, baik, dan gak sombong ya Ini siapa anjing Bang Rian siapa ya? Toba tolong dong di komen di bawah Bang Rian tuh siapa? Gue gak tau soalnya ya hey, siapa hey, sebelum dicolok Sorry, sorry, sorry Eh, ngapain kau katanya kan? Ganteng. Kok pengen enggak Biar ganteng. Wih, kertas pasir itu ngapain kau amplas? Ma. Kertas pasir dia bilangnya amplas anjing ya. Anjing mukanya dia amplas cu bangsat. Biar enggak dibilang hitam aku. Amplas mukanya eh, teman-teman. Dia amplas. Di juga, Di juga. <tepuk> <tepuk> Buka parah juga. Oh, juga ya karena kan, ya. Nah, nah, nah juga. <tip> <Ngacu> banget. Kita <tip> <tip> Aneh banget. Gue maksud gue kenapa bisa kepikiran itu kan untuk benda mati, untuk alat-alat kayak motor, besi Muka lu di amplas, anjing. Maksud gue kalau mau skincarean ya sabun cuci muka udah banyak, cuy, anjing. Kenapa harus pakai amplas ya Gue tahu amplas murah, selambarnya ya. Coba jadinya rusak, anjing. Dan jadinya muka lu dong yang putih, badan lu kagak. Kan lebih aneh, anjing. Tolong ini jangan ditiru ya, guys ya. Ini sangat tidak ramah bagi kita semua baik tua muda maupun lansia tidak baik untuk dicontoh ya malamnya nyesel lu keren cok coba cukur fr friends crop atau buzz terserah lu dah bodo amat lanjut ya kita ya ini tolong jangan ditiru ya kalau mau udahlah maksud gua kayak terima ajalah keadaannya kayak gitu kalau mau di Bersihin, dirapin, ya, dirawat, bukan diamplas sanjai Dan berusaha pede aja sih sama diri sendiri. Oke, langsung aja kita next. Kebanyakan bacot gue ini ya, nanti. reflek beatbox. Awal muasal bapak mulai bisa beatbox. Apa nih? Cara nyenengin anak. Ayah yang baik. Sini mikanya. Ini bisa dibaca, atau siapa, bisa dibaca. Nah ya baca nih. Ah, becet-betus. asau. <laughs> ya, enggak gini juga. Kenapa nggak lu ajarin? Bangsat, kenapa harus nyenenginnya dengan cara begitu? Kan aneh banget ya. <laughs> asal asal bapak mulai bisa beatbox aja, anjing bukan tentang bacaan dan tulisannya, tapi ini serius tentang betapa berharganya orang tua yang ngertil anaknya agar apa yang dilakukan dan dibuat oleh anaknya itu juga effort dia dia buat belajar dengan cara ini ayahnya berhargain ngahargain apa yang dibuat anaknya panjang banget gue sampai aus bacanya tolong besok besok jangan panjang-panjang ya kalau komen ya <t wireless> tapi kalau di YouTube gue nggak apa-apa lo mau tulis panjang pun nggak apa-apa <t und WWE> Bener apa sepes? Tadi aku kail, wih kail, wih kail. Apa ini malaikat? anjing Ntar, aduh, gue tahu lagi nih videonya. Kita tonton dulu, baru kita komentar ya. saya menari, mengejar waktu. waktu, yes. Panjang juga ya videonya, ya oke. Sampai sini kita udah tau lah ya, dan mungkin kalian semua udah sering lihat video ini ya. Tiga bapak-bapak aneh ini ya Eh tiga bapak-bapak Dua bapak-bapak dan satu ibu aneh ini Kenapa gue bilang aneh? Ini kan berbahaya ya Dan dia memvideokan Dan dia memviralkan Takutnya viral-viral-viral Dicontoh oleh banyak orang Iya kan? Secara dia kan melakukan ini Karena ditonton banyak orang Dan yang anehnya lagi Kenapa banyak orang nonton video ini? mungkin banyak yang nonton cuma pengen ngata ngatain kayaknya gitu dah dan dia dapat traffic dapat duit kali ini orang-orang ini ya maksud gue ini tuh bahaya gue nggak tahu ini apa ini laut atau apa sih gue juga nggak tahu sih cuma lihat nih tapi Betapa mengerikannya gitu Dan ini, ini lebih aneh nih Ngapain pohon pisang dipukulin coba Bukannya dirawat biar berbuah Biar bisa bermanfaat Kenapa dipukulin Aneh bener bang Aneh-aneh ini aneh sih Video dalam satu kejadian Dikasih cobaan malah dicobain Orang Indonesia nih Dikasih cobaan malah dicobain Coba itu Oke next Aduh waduh waduh waduh aduh, hip hop. lagi lagi ini tidak ramah untuk anak anak ya, tolong anak anak bocil bocil jangan ditonton ini ya, dicepatin aja menitnya, oke? Okay. Tapi jangan di skip, apalagi kalau ada iklan jangan di skip coy, biar hai, dapat duit. <lars> ini hai, hai, hai, ya Tuhan oh, Nih ya, nggak gini juga kali ya anjing tuh kakinya nggak ada kelakuannya minus bangsat bangsat untung orang luar kalau orang indo udah dibacotin sama netizen pasti percuma kita baca komentar kita nggak bakal ngerti ya <laughs> oke okay, next aduh masih hangat Ji Makassar nih Ji soalnya ya kan Selamat pagi murid, -murid. Apalagi lah ya Ini video kenapa tidak ramah semua Untuk semua orang anjing ya Video dari tadi sangat tidak ramah bang, videonya Video-video orang aneh semua anjing Maksud gue ya, lu Kalau mau standing, standing aja Kenapa kepala lo ikut standing ke bawah anjing Cewek lagi Lo bisa bayangin gak sih Kalau palanya kena aspal Jadi apusan pala lo Kepotong anjing setengah pala, lu rambut lu gak tumbuh lagi. Itu gua rasa mah, tolong ini jangan, di... jangan dibikin-bikin lagi ya. Konten kayak gini ya, sangat tidak berfaedah anjing lu. Kalau mau freestyle, freestyle aja sendiri. Gak usah aneh-aneh begitu anjing. Kalau udah jatuh nanti baru lu nangis-nangis bangsat. Oke, next tidak. ini dia ada lagi. Maaf, gak jadi datang pikiran aku lagi stuck. <Sosisi> oh, memang ada aja ya manusia ya lah lubang sedikit kepala dimasukin entah tangan dimasukin kaki dimasukin maksud gua, ya yang normal-normal aja gitu kenapa harus begini sih anjing <Sosisi> susah kan keluar ini susah kan anjing ada-ada aja lagian anjing ini sumpah gak ramah semua ini anjing jangan ditiru ya ini ya nggak bagus banget anjing. Tercekik, anjing tercekik kenyataan anjing tercekik kenyataan waksa lucu banget anjing anjing coba menurut kalian mana video yang paling lucu masih lebih lucu tuh yang tadi tuh becah Bapak-bapak beatbox aja gitu konyol banget sih aja. Ya kalau mau anaknya doang sih ya gak apa-apa Tapi ya diajarin juga gitu cara nulis Jangan cuma gitu doang Cara nyenenginnya cuma bikin ketawa tapi gak ada edukasi yeah, gitu aja. Oke sekian video reaction gua kali ini semoga kalian semua terhibur semoga kalian semua yang ada di rumah yang ada di jalan yang ada di langit di mars di muka bumi di luar bumi semuanya terhibur ya so jangan lupa di like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian tahu dan channel gue berkembang jangan lupa di follow akun sosial media gua semuanya ada di kolom deskripsi gua rafiasti cabut sampai ketemu di video selanjutnya